oh ya kasih sakal tidak kalau sekarang pedang-pedang lho itu iya korai seluruh pedang-pedang haram itu pedang itu saya ingat pedang-pedang memang itu sampai sampurnah sekarang mana? sangat kalau gede ini banyak nih membantri gue ya? Ya <noise> ya <noise> ya <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> ya <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> <noise> Keluhan samping eh? Karena keluhan. Hmm. Nah, yang nang kantor sekoe tadi? Dik. Tak ini Ya, dia. Ya, bukan. buka. Ya apa, ya apa, ya apa. Eh? Loh. Sing toko kantor ya Oppo, ya di mas? Kano? Kano lo sih? Okay, lima hari, oh lima Hapain, you know? Oh mau tambah tambah Iya perpanjang. Perpanjang, perpanjang iya. Terus, Nggih nek yo opo, Kita arep ta Saya ingin ada Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, apa? Eh? Pak, Pak, Bocil, makanya Iya, mati tapi Tapi aja. Oh,